lagi sama aku Delia Ceri Nah kali ini nih aku udah nyampe di warung makan atau restoran bebakaran Pak Jigs di sini menunya ternyata banyak banget guys ikannya itu nggak cuma satu dua ikan macamnya jadi ada sekitar 23 jenis ikan loh, guys aduh aku udah nggak sabar nih Laper. ini kita cuci ya cuman udah sampai, guys Nah ini ternyata ada seafoodnya juga, nggak cuman bebakaran aja ternyata. Ayo. Tahu nggak guys, ini uh, warung makan atau restorannya ini ternyata ada di Jalan Kaliurang Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Kaliurang KM 7,5. Jadi buat kamu-kamu yang melewati Jalan Kaliurang atau bahasa kerennya Jakal, kamu kalau lapar bisa main di sini Menunya banyak guys. Lihat nih, ada ikan bakar. Ikannya banyak. Nanti kita cek semuanya guys. Parkir mobil, nih. Parkir mobilnya kalian bisa di belakang sini guys. Agak-agak di sini ya. Kalau pas gak penuh mungkin bisa. Jadi uh, buat yang mau parkir mobil nggak usah bingung juga. Oke. Okay. kita mau lihat wow sini guys ternyata menunya bener-bener banyak kalian bisa lihat ini nih ini banyak sekali guys pilihannya dan selain kebakaran juga ada uh, hidangan laut, seafoodnya juga loh guys nah biasanya nih nah nih coba kalian cek dulu menunya di sini ini ada banyak ikan uh. Ini kayaknya ikan, ikan apa ini Ikan patin ini guys. Terus ini ini ikan cakalang. Oke, okay, ini ini yang udah aku familiar ya biasa jajan. <gifat> biasanya ini ikan cakalang, ini ikan patin, ini ikan nila. Ini apa ya ini ya? Oh bandeng. Oh bandeng bandeng beginiin loh guys. Aku jarang lihat kalau ada bandeng yang digoreng seperti di biasanya di Presto Lu ada di silat silet gitu dia. leleh. Ini kan apa, Mas? Cakalang juga oh. Yang besar. oh, cakalang. Cakalangnya ada ukuran kecil, ada juga yang ukuran besar. Lah ini apa ini, gurame kah? Aa, ini gurame yang biasa ada di uh, prasmanan kalau kawinan. <laughs> Terus ini, ini barakuda. Durame. Nah, barakuda ini, ini adalah ikan cucut ya guys. Kalau kalian uh, belum tahu, ini apa ini? Itu dorang, bawah laut. Bukan dorang. Ya. Ini aku jarang lihat yang kayak gini, guys. tuh. Ini jarang ada di warung-warung pecelele biasanya. Tuh, oh, nggak tahu itu ikan apa. Gak, belum tahu rasanya kayaknya. Ini? Ikan gabus. Oh, ikan gabus. Ini juga jarang. Wah, ternyata ya. Ini aku tahu. Ini kembung ya? Salam. Ya, salam kembung juga. Ini? Bawa Oh, ekor kuning. Oke, okay. ekor kuning. ada ikan rencana juga. Jadi ada ada hidangan lautnya, ikan dari laut dan juga ada yang dari tawar, guys. Pokoknya nggak perlu diragukan lagi di sini ikannya banyak ya. Tapi selain menu ikan juga ada ayam seperti biasanya, tahu tempe, terus juga ada terong, kobis kayak gitu. Terus juga ini yang aku lihat lagi ada cumi juga. Cumi, udang dan lain-lain. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Guys, sambil aku menunggu ikan cakalangnya lagi dimasak sama masnya, tuh masnya disitu di situ banyak. Nah, aku mau ceritain ya. Jadi, um, tadi berdasarkan uh, informasi dari Pak Gi, owner dari Bebakaran Pak Gi ini, ini sudah berdiri sejak tahun 2003. Kenapa? Karena waktu itu juga ada program dari pemerintah. ...tentang kemari gemar makan ikan juga. Terus kemudian, nah ini dia guys. Buat kalian nih, menu-menu di sini lengkap banget. Dan juga uh, sangat merakyat. Jadi uh, untuk harga buat mahasiswa itu oke okay banget. Sangat welcome guys. Jadi biasanya nih banyak yang mahasiswa-mahasiswa di Jogja... ...di seputaran sini, uh, mereka makannya pada di sini guys. Karena memang ini penuhnya banyak dan harganya sangat terjangkau. Terus... Uh, di restoran pagi ini buka dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam saja. Jadi kalau misalnya kalian lapar siang-siang, makan siang bisa ke sini juga. Dan satu lagi tentunya di sini juga sudah ada untuk aplikasi GoFood. nya GoFood ya kalau nggak salah ya. Coba nih, kayaknya sudah ada di GoFood deh. Tuh! jadi buat kamu-kamu semuanya yang lapar dan pengen makan uh, bebakaran-bebakaran di warungnya pagi tapi kalian mager gak mau keluar kalian bisa langsung saja pesan di GoFood oke okay. okay guys ini sudah datang pesanan aku nih aku makan di warung makan bebakaran pagi di jalan kali orang KMP setengah oke okay. Aku tuh suka banget ya kalau makan sambal-sambal kayak gini Dan sekarang aku milihnya sambal bawang Paling jos kayaknya Kalau makan pakai sambal bawang itu rasanya jadi makin uh, tambah nafsu makannya Oke okay, aku tadi pesen cakalang bakar sama tahu goreng Ini mak mas makanan uh, yang wajib ada sih sebenarnya sambal bawangnya ya guys Semuanya Mau makan, guys? Kita coba dulu ya. Uh, panas, guys, uh, karena ini fresh langsung digoreng tadi. ah panas hmm, nih. Gini, hmm. ini nih Gak, hai, hai, hai, hai, hai, mantap, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bukan main, bukan main. tahu nggak ini apa? ini kemangi kata kata ibu aku zaman dulu ya. kalau makan kemangi ini biar keringetnya itu tidak terlalu bau gitu lah. dan ini enak buat lalapan wajib ada di setiap celalele di Jogja biasanya ada. oke kita makan lagi ya. dan ini ini dagingnya gurih enak gitu guys ditambah lagi dengan kecapnya ini jadi manis gitu. jadi ini tadi kalau masalah ini menunya cakalang rempah manis enak banget kalian bisa pesan ini deh coba aja besok ya kalau kalian kesini kalian pesan menu cakalang bakar rempah manis sambil bawang mantap Ayo, Simon! Simon! daging cakalangnya ngenul banget guys ini bener-bener ngenul guys, sambalnya bikin ketagihan ini, ini nasinya masih dan launya juga masih aku tuh kalau makan launya harus banyak guys dan aku mau nambah sambel boleh saya ya disitu ada tulisannya nambah nasi gratis Jadi kalau tambah nasi gratis guys, tapi aku mau tambah sambalnya Masnya lagi sibuk sih, tapi aku mau ngomong Kita ngomong ya. Mas, aku nambah sambalnya dong Enak banget tau Jadi sambalnya enak banget, aku mau nambah sambalnya Ini bener ini benar-benar mantap, guys. Satu, aku review sambal bawangnya. Sambal bawangnya sangat pas menurut aku dari asinnya, pedesnya, dan juga porsinya. Oke. Okay. Tahunya. Terus, nasinya, nasinya ini fresh, panas seperti biasanya. Dan ini aku suka jenis nasi yang seperti ini, kata pokoknya enak. Terus, kemudian ini di ikannya. Ikannya ini enak banget juga. Uh, rempah manisnya terasa banget dan um, cocok banget sama sambal bawang. Terus ini juga ikannya itu gorengnya itu tidak terlalu kering. Jadi masih ada dagingnya gitu loh. Jadi nggak tinggal tulang doang gitu. Ada kepedesan aku guys. Jadi ini uh, dagingnya masih benar-benar enak, gurih masih fresh gitu dan masih sama terasa bahwa ini ikan cakalang jadi top banget kayaknya aku bakalan makan lagi disini uh. oke okay, guys aku nggak tahu bagaimana caranya dari pagi sendiri untuk meramu bumbu-bumbu dan memasaknya bagaimana yang jelas ini bener benar enak secara aku tuh suka banget jalan-jalan makan-makan mencoba uh, makanan di ber, di berbagai tempat dan di sini beneran ini enak banget sangat lagi udah 2003 itu kan yang ada kan cuma yang ada waktu itu kan warung-warung kan jualan persneling saja, jualan ya, persneling yang berwarna 2003 itu itu satu satu-satunya kan bagan dijago dan itu pelannya itu uh, medium ke atas, maka ke, ke atas itu kan tingkat bagan cibarang. Kan. Nah, terinspirasi dari sana, kemudian saya bikin nih dead, katakan dengan nama saya sendiri, dan bakar Pak Rixin nah, E. Kalau kalah itu kan memang ketersediaan penurunan di semua resto atau semua warung-warung itu kan saya katakan belum ada. Paling padang, rumah makan padang yang kita itu kasut itu ya paling adanya bumbu, ya itu tengiri eh, atau tongkol yang dipotong-potong itu dia yang ikan hukum itu kan enggak ada waktu itu. Ya, saya ngebiarkan berapa 23 jenis ikan ini kelas uh, setengah kilo ada 4 kilo itu itu utuh. Utuh. ada 75, itu itu, itu, itu yang akhirnya aku, media, sampai Guys, karena ini uh, Restoran ini berada Tempat di pinggir jalan-jalan Kaliurang, Yogyakarta. KM Pusenai ya guys, jangan lupa Bye, -bye. Sudah guys Akhirnya sudah selesai Kita ke bebakarannya Pak Ji Dan aku udah kenyang juga Mau pulang balik lagi ke Jogja Dan buat kamu-kamu semuanya Yang melewati jalan Kaliurang KM Pusenai jangan lupa mampir ke tempatnya Pak Ji dan besok, DC mau ke mana lagi ya, guys? Ya, oh, Ke kemana ya, guys? Coba tahu ke tempat kamu.